baik selamat malam uh, berlanjut dari video sebelumnya mengenai uh, yang sebelumnya adalah video uh, screen recorder nah kita lanjut pada malam hari ini kita lanjut dengan uh, produk Movavi untuk youtubers pemula jadi kita akan lanjut dengan Movavi Video Editor Plus ya, ini merupakan uh, video editor dengan fungsi dan fitur yang simple dengan fitur yang mudah dipahami mudah digunakan dan uh, ekspornya juga mudah dan fiturnya juga lumayan banyak tapi tidak membingungkan nah di disini saya menyediakan dua uh, apa ya dua, satu folder dan satu aplikasinya jadi bahan-bahannya sudah saya siapkan sini ada saya folderin sendiri sini ada video ada musik ada logo channel ya jadi untuk mempermudah video editornya mungkin kalian bisa pilih-pilih dulu antara musik dan video dan logo mungkin mau ditempel atau watermark yang mau ditempelin di video Langsung saja biar enggak lama-lama kita buka langsung aja Muhafi editornya. Di sini Muhafi editornya sudah yang uh, up to date ya, yang versi 2020. Sebenarnya ada versi sebelumnya. Uh, tapi yang terbaru ini warnanya biru kalau yang sebelumnya itu warnanya kalau enggak salah itu kuningnya uh, kuning ya. Kalo, kuning apa merah ya, saya lupa karena waktu itu saya udah agak lama tapi saya kembali pakai yang versi 2020 dan ini fiturnya juga lebih lebih lengkap baik saya jelaskan simple saja mungkin saya jelaskan lebih e, kepada apa yang paling banyak kita gunakan makanya untuk melihat tutorial secara full jangan di skip atau di jadi ya tonton sampai habis karena ini penting sekali anda belajar Video editor, editor Plus ini kalian akan mampu bikin video dengan versi apapun. Baik langsung saja di sini ada beberapa tab di sebelah kiri ada apa? Ini ada filter, kemudian ada transition, kemudian teks, ada stiker, ada more tools. Kita masuk ke import dulu ya. Nah import ini fungsinya untuk mengimport video, musik dan uh, lain-lain yang berhubungan teks, gambar dan lain-lain di sini sebenarnya Movavi sudah menyediakan ada sound gratis ya. Di sini di sini ada tombol download biasanya. Cuma ini udah saya download. <SILENCIO> ada suara tepuk tangan. Musik-musik <SILENCIO> lengkap ya ketika ada satu action atau satu video yang mau kita kasih sound effect ya bisa kita gunakan ini. Nah, saya kayak gini. Ya. Ini sudah saya download sih sebenarnya. Nah, ini tandanya kalau kita belum download. Kita biasa langsung klik di sini aja kalau kita koneksi di internet. Di-download aja. Nah, ini yang biasa dipakai YouTubers untuk uh, sound effect ya. Biasanya dilengkapi dengan stiker misalnya ada stiker kayak boom gitu, ada suara. Yes! Kira -kira. ada musik juga ini biasanya kalau musik digunakan uh, yang lebih panjang misalnya uh, misalnya uh, trailer film atau intro intro channel misalnya nah, kita coba cek satu <tuk> ini, movie. Nah, ini, ini bagus ini juga bisa di download juga banyak di sini ya cuma ini udah saya saya download ada sampel video cuma nggak saya uh, download semua ini cuma sampel aja, kalau kalian mempunyai video, misalnya video intro youtube, opener youtube sebelum masuk ke konten, sebelumnya ada opener mungkin kalian punya sendiri yang diedit dari program lain, misalnya After Effects atau yang lain, bisa langsung import dari sini, add file, video dimasukin langsung aja ke sini, nanti bisa kita combine di aplikasi ini, di editornya sini saya cuma downloadnya yang condon ini aja yang mungkin sebagai uh, tutorial aja kemudian background ini background nggak perlu saya download banyak karena mungkin ini nggak perlu ya mungkin satu ya sampelnya saya download aja oke kembali ke file import uh, di sini sebenarnya ada uh, beberapa fungsi hmm, ada quick video ada record audio ada capture screencast dan record video sebenarnya untuk uh, quick video ini untuk yang nggak perlu editing ya artinya yang sudah ada template nya jadi coba kita buka jadi dia ada file misalnya ini contoh aja ya saya mau pakai video dan di next saja gitu nah, ini ada template nya jangan terusnya di next saja gitu Terus, musiknya kita mau tambahin ini, misalnya di next saja, terus di play. Nah, iya. nah, jadi yang mau simple aja sih, kemudian diekspor aja di next. export sudah selesai sih, ini yang tapi saya nggak perlu jelasin ini nih, karena ini yang simple-simple aja sih. Dan nah, di sini ada juga record audio kalian kalau record ini start bisa kita coba dia ya. tes 123 tes tes 123 tes 123 oke okay. kita play. bisa kita coba dia ya. tes 123 tes tes 123 tes oke okay. setelah tersimpan dia masuknya ke sini ini ya coba ya dulu dia ini media bin dia, dia langsung otomatis masuk sini. bisa kita coba ini ya. test. dia tes ya sebagai file nantinya oke Coba kita biarin aja kita kembali ke sini di sini ada screen capture ini yang sebelumnya di video sebelumnya sudah saya tutorialin sudah saya apa ada tutorialnya jadi nggak perlu dibahas sekarang record video misalnya uh, record video ini lebih kalau ada ya kita punya webcam kebetulan saya pakai PC jadi nggak enggak bisa connect ya saya ada GoPro sebenarnya. Kalau kita konekin pakai USB, dia bisa muncul di sini. Kemudian kita bisa capture langsung, atau ini fungsinya bisa kalian gunakan. eh uh, Oh enggak ya, bukan untuk screen capture. Maaf, untuk screen capture atau screen recording, bisa uh, kita misalnya ada live stream live streaming dari channel lain atau dari misalnya nonton online ya, kemudian kita capture menggunakan muhafi screen recorder 11 yang kemarin di video sebelumnya itu bisa, tapi ini lebih ke webcam ya, untuk uh, misalnya dia connect ke kamera handycam, atau kita langsung capture melalui aplikasi ini, ini bisa oke, okay, kita nggak perlu bahas panjang ini baik, langsung saja kita masuk ke fitur yang kedua aja ini ada uh, efek ya kalian bisa klik di bagian ini nanti dia akan muncul efek apa sih kayak gerakan kayak gini kemudian ada glowing edge kayak gini. ini ketika di dengan video nanti dia akan otomatis berefek ini kayak apa TV lama gitu ya di sini ada all favorite nah, ada apa all all effect terkumpul jadi satu kalau kalian mau mau spesifik yang blur ya, deh. kemudian flying object, like leaks, ini saya kalian coba, nah, yang ini ini nanti kalian bisa lihat sendiri. kita lanjut ke transition, di sini ada transition ya, ini macamnya banyak juga. kalau kita klik kalau ini transition ya, ini transition sederhana. kalau kalian punya transition sendiri, mungkin bisa download ya di sini juga ada apa kalau mau beli transition lebih banyak lagi di sini ada si store ya. Mas saya juga jarang pakai transition paling yang paling banyak kita pakai fade ini aja sih. Jadi nggak perlu lebih uh, apa, banyak editor transition. Maksud saya uh, tidak perlu uh, transition banyak ya mungkin di editor kali ini saya pakai crossfit ini aja mungkin lebih banyak pakai okay. yang simple-simple aja koden yang keempat ini ada teks text. teksnya banyak di sini kalau kita mau pakai lower cat juga ada atau title ini ya, di tengah nah ini penggunanya kita coba langsung aja nanti di, di editing ya Ini teksnya banyak lumayan enggak perlu download sih udah disediain jadi, kalau kalian punya uh, animasi sendiri, GIF atau yang lain, itu bisa, misalnya, ada, bentuknya adalah bentuk video, misalnya uh, semacam efek apa ya, uh, efek flare, mungkin ya, ada cahaya gitu lewat, itu turun, kemudian pecah gitu kan, yang sudah bentuknya video mungkin diimport aja ya di sini, jadi nanti dikombain di editornya. Ini ada stiker, mungkin ya, ini bank gini ada ada love nih keluar ada tombol jempol gini atau kalau lebih bisa download ini kemudian equalizer ya audio ini ada apa edit editor video editor audionya juga ada mau naikin ini jadi ini simple sebenarnya buvafi pilihan yang enggak terlalu banyak ya optionnya jadi optionnya udah standar aja tapi ini paling banyak kita gunakan ini ini saya custom save-nya juga ini voice enhance musik enak and follow boost ini udah ada ininya sih pengaturannya kalau mau yang biasa atau atau flat ya noise removal nya juga ada kalau ada noise kita bisa kurangi audio efek ini echo yang suaranya berulang-ulang, tes, tes tes tes yang seperti itu. Ada apa? Ada efek telepon. Ini nanti dicoba sendiri ya. Ini lumayan. Uh, Sebenarnya sih uh, lumayan bagus sih dari apa? Jadi, ini tambahan di versi yang 2020 movavi editor plus yang 2020 jadi ada noise removal ya, ada effect, equalizer dan detection nanti kalian coba sendiri ini ada video editing juga ada crop, overlay, adjustment, highlight, logo mungkin ada logo Oke. Okay. Uh, untuk saat ini kita nggak perlu ini nanti kalian coba-coba sendiri ini mudah banget sebenarnya ini untuk masang-masang logo di sini nggak masalah sih nanti kita coba aja oke langsung saja kita coba dari bahan yang saya sudah sediakan ini saya hapus dulu ini suara saya yang direkam tadi oke saya hapus dulu to tombol del aja Oke kita coba add file saya tadi simpannya di xdata video editor video saya akan masukin ini dari ini videonya saya buat dari apa ya dari uh, videonya saya bikin dari Adobe Illustrator, kemudian saya rekam dia dengan Movavi Screen Recorder 11 kemudian dia apa saya sempat potong-potong jadi 10 bagian jadi coba saya import oke okay ini saya bikin vektor wajah ya anak saya Jadi ketika sudah masuk semua ini kan ada hafal uh, arah 1 2 dan 3 ya. mungkin kita start dulu dari hmm, kita coba pakai countdown ya countdown jadi ini pakai sampel video yang di disini countdown ini yang kayaknya jadi untuk memasukkan videonya tinggal drag aja ya ke sini. Dilepas aja. Nah, tombol garis merah ini adalah fungsinya untuk ngeplay Dia pergerakan playingnya Oke, kita kalau dia di-play dari sini dia akan gerak seperti ini. Nah, ketika dia sudah habis habis artinya pergerakan warna merah ini nanti kita videonya ditata di sini. Video ditata di sini nanti dia bergerak jadi konsepnya dia bergerak ketika dia menemukan video lain, kemudian anda mau kasih transisi bisa atau ini bisa dikasih efek bisa gitu. Nah kita coba di countdown ini dulu. Kita mau coba countdownnya ini seperti uh, apa? Video TV lama ya. Di sini tadi ada mungkin tunggu sebentar sampel video ini kayaknya eh bukan efek ya efek kita coba cari yang tadi pak ya seperti video lama fitnet ya kalau nggak salah tunggu sebentar noise bukan artistik bukan Twitter Fiknet, nah bukan ya. Di mana tadi ya? Eh, kamera shake Fiknet, ah ini dia old movie ya. Nah, kita coba pakai efek ini old movie Fiknet. Jadi caranya hanya kita tinggal kita drag aja, drag ke videonya ketika di video ini berhasil artinya dia ada tombol warna bintang kok oh, tombol warna bintang ada tanda bintang warna kuning kalau kalian ingin melihat uh, uh, settingan ya tinggal klik dua kali aja di sini di sini dikatakan applied effect artinya efek yang sudah ditempelkan ke dalam video ini ini ada apa vignetnya uh, jadi semakin dia semakin dia hilang oke ya. oke okay. okay, kita lanjut ke ini ada speed jadi speed nanti aja ya kita lanjut ke video ini kita tes dulu nah, dia jadi pergerakannya seperti ini yang sebelumnya <gosong> kosong ya coba okay, kita hapus nah ini kalau kita hapus kan cuma pergerakannya kayak gini jadi simple gitu. Kalau kita pakai on on ini, jadi dia lebih uh, real gitu ya, lebih keren ya. Gitu. Nah kebetulan suara dari Vignette ini enggak ada. Dia kan butuh tik tik tik gitu ya. Tak tak tak gitu nah, Ini kita coba uh, bikin di sini. Saya udah download di file import di musik. Okay, di musik ini ada kondon timer cuma kon timer ini nyampur waktu saya download dari YouTube kita bisa lihat suaranya dulu kondon ini ya 10, 9, 8, 7, 6, 5. Uh, kita bisa ambil yang tik-tik aja yang ini aja kebetulan cuma ada tiga jadi kita potong. Nah, ini saya sekalian uh, belajar motong. Jadi coba kita coba aja. Jadi kamu uh, untuk drag video ini sama aja sih sebenarnya kita drag aja dilempar gitu dia. Sudah apa enggak perlu hater harus ditaruh di mana. Itu saya ulangi ya. Dilempar aja di sini dia akan langsung otomatis di sini karena ada tab video, teks dan uh, musik nah seperti konsep sebelumnya tanda garis merah ini menentukan di mana dia akan start mulanya nah pada saat dia di sini karena dia menyentuh video terlebih dahulu artinya video video dulu yang dia akan tampilkan di sini jadi suaranya belum nah suaranya akan muncul pada saat dia di, di posisi ini nah, oke okay. ya seperti itu nah, nah untuk suara ini tampil di depan itu cuma digeser aja gini simpel sekali mau taruh sini, mau taruh di mana aja. Saya mulai dari depan kang, gitu ya. Ditaruh di ini aja. Nah, kebetulan kan nyampur ya, jadinya kita perlu tik-tiknya itu uh, sampai 10 gitu, karena dari ten ya. Jadi cara motong sekarang, motong audio. Kita mau potong audionya. Uh, cara motongnya saya ada ada cara yang lebih simpel jadi klik dulu sampai di sini ini ada garis warna kuning ya pinggirnya artinya file ini kita select gitu. kita pilih itu nah motongnya ini pada saat play aja kita play gini dimana mau kita potong ya. nah misalnya sampai di sini kita mau potong tik tik tiga kali ya jadi kita potong klik kanan aja langsung split nah ketika kamu select ini warna kuning Nah, ini selek warna kuning ya. Yang ini ha hapus aja karena kita nggak perlu yang ini. Jadi cuma ada tiga ini. Oke. Okay. Nah, sekarang kita modoblin. Kita Ctrl C aja, Ctrl V. Dia akan ada dua di sini. Ini enggak masalah sih karena ini bisa digeser ke atas, ke bawah, ini mau dicampur di sini juga bisa. Kita coba lagi. Ya. Uh, mungkin potongannya agak kurang pas. Iya kurang pas ya. Coba lagi? Iya terlalu cepet di bagian motongnya. Hmm. kita ulang kita balikin lagi yang tadi kita ke control z aja yang nggak perlu ini kita kondonya mungkin tik tiknya harus pas ya coba kita ulang lagi kita pilih dulu ya ini yang benar hmm. kita coba geser dikit ya tik tiknya Hit. Hmm, coba ini kita potong dari sini, di-split kita taruh bawah dulu. Coba kita kontrol c kontrol v dia ada dua, kita geser ke sini, ini geser ke atas, nah, ini dihapus aja kalau gitu. Kita coba aja ya gimana efeknya nih. Nah, ini kurang dekat di sini, nih, kayak kurang mentok ya biar pas. Kita try lagi, ya. Kurang, masih pas, ya. Jadi, motongnya biar pas. Kalian bisa pakai hmm, di deketin dulu, kayak gini ya, biar motongnya pas. Coba kita cek. Uh, ini tinggal dikontrol aja. Untuk zoom ini ya. Oke. Okay. 3 4. Di sini mungkin motongnya. Ya. Kita potong, split lagi. Dia karena kecil, kita zoom lagi. Klik ini di del. Kita gabungin di sini. Oke. Okay. Yeah, sorry, ini uh, kita zoom out lagi kontrol Scroll ke bawah ya Oke okay, kita naikin lagi ke atas biar gabung kita try lagi ya apa? <laughs> eh kalian perlu motong lagi ya jadi intinya motongnya itu biar pas aja biar tik-tiknya konsepnya seperti itu nanti biar dia agak banyak dicopy aja control control uh, apa kontrol C kemudian control V seperti ini jadi ditata aja gitu kalau dia udah pas ditata kemudian gini lagi kalau memang kalian punya countdownnya tiknya itu sampai 10 ya gak perlu ngedit lagi dipotong pada saat e, countdownnya dari 10 sampai 1 kalau ini kan cuma ada tiga, jadi saya contohkan sekalian untuk cara potongnya dengan video pun sama kalau kita mau potong dia tinggal ada split jadi kita klik begini warna kuning kita play aja gini dimana kita ingin memotong misalnya di, di detik 0,6 misalnya kemana kita mempotong di sini. kalau kalian udah hafal kalau belum hafal posisinya kalian bisa play nah, misal di bagian ini kalian potong klik kanan di split ini aja dia udah kepotong gitu. kita kembali lagi Oke sekarang di bagian audio kita bisa lihat ada beberapa fitur kalau kita klik di sini, jadi kalau kita tahu ada audio itu biasanya pada saat uh, videonya mau tutup dia audionya makin rendah gitu kan. Jadi misalnya ada suara tinggi dulu kemudian ketika mau video itu habis dia suara makin kecil makin kecil makin, makin, makin hilang. Di sini ada fiturnya juga jadi simple sekali. Misalnya pada saat kondonya ini, uh, oke, okay. kondon kondonya ini mau habis ini ya, mungkin ya bagian ini kondon yang terakhir ini jadi kita mau suaranya ini ya, makin pelan makin pelan makin hilang nah saya contohkan dulu ya saya play nah ini suara suaranya kan tetap tinggi ya titit terus ya. makin tinggi oke dari itu kita mau turun di sini ada kalau kita lihat pada saat kita klik di sini ada tombol warna merah bulat kan ini artinya poin suaranya. Ini poinnya berada di tengah, artinya flat. Nah, poinnya ini bisa kita geser ke atas dan ke bawah. Nah, kayak gini: semakin dia ke atas, dia akan semakin tinggi suaranya. Nah, kebetulan dia pas di tengah tadi. Ya. Ini kalau kita geser, merahnya itu eh, kelihatan kan? Dia bergeser ke atas ke bawah, kan tadi di tengah. Jadi, bagaimana untuk menurunkan posisinya? Ini kita bikin poin lagi di sini. Nah, poin yang di sini ini kita akan kita turunin. Cara bikin poinnya kita klik kanan aja add volume point. Nah, add volume point ini banyak sih posisinya. Kita coba ya di di versi, di terakhir aja di sini. Nah, kita add volume point. Hmm. Add volume point yang terakhir ini kita turunin. Nah, kayak gini. Nah, dia udah turun kan. Atau kita mau naikin. Jadi suaranya makin keras makin apa videonya mau habis suaranya makin keras itu bisa atau mak suaranya makin hilang bisa nah volume point ini bisa kita pakai banyak nah misalnya kita mau pakai tiga di sini ya. ditambah aja sih gitu eh disini volume point ada empatnya di sini dia mau naik di sini turun dia mau turun lagi di sini ya. kita coba dia kayak gitu hilang. Nah ini lo fungsinya poin, jadi kita bisa bikin poin. Misalnya kita mau coba sound yang ini ya e, di musik ini ada action movie, kita mau tambahin action movie, kita mau crop di sini ya. Ini dipindahin di sini aja. Kalau mau kita potong, jadi pilih dulu sampai warna kuning, kemudian klik kanan dia split kita bikin poin ya kita mau turun di bagian ini volume poinnya di sini mau kita turunin lagi volumenya jadi kita turunin aja jadi kayak gini nanti nih nah. jadi seperti itu jadi kita mau nggak mau, mau menggabungkan beberapa suara dalam satu satu video itu bisa banyak di sini mau kasih tiga gitu ada tadi kan ada condon timernya ini punya titik itu sampai sampai habis di sini ada action file filmnya gitu kita mau tambahin lagi suara yang beda. ini biasa di sini nah, kita mau coba potong lagi ya klik kanan split ini dihapus aja ini jadi suaranya dia ada tiga ini nyampur ya, oke okay. baik untuk video ini kita udah tambahin ya kita mau coba sekarang tambahin video yang dari saya ini ada countdown timernya sudah Kemudian, efeknya sudah kita mau coba transisi, ya. Transisi, sekalian saya coba tambah video yang saya tadi. Jadi, video dan file yang sudah kita import tadi, maksudnya di media bin, dia akan ngumpul di sini semua. Media bin, saya masukin uh, video yang pertama. Oke, okay. karena ini terlalu besar, kita zoom out aja. Kontrol scroll ke bawah. Oke. Okay. Ini saya apa kebetulan kena dua kali ya drag nya double ini jadi ya satu hapus saja hmm, jadi durasi video ini terlalu tinggi, terlalu apa? Terlalu panjang ya. Ini 7 menitan. Jadi kita mau pakai fitur speed jadi biar kelihatan kenceng gitu ya. Jadi kita mau pakai filter speed. nah Kita akan ajari cara bikin filter speed. Nah di sini saya jelaskan dulu bahwasannya eh, pada saat saya nge-record video kemarin di arah satu ini yang sudah saya tempel di sini, ini masih include dengan audionya. Jadi dia juga capture audio. Audionya ke bawah. Jadi ini di atas ada dua lapis ya. Satu atas ini video, satu bawah ini sebenarnya audionya. Walau audionya ini gak jelas ya, karena kecil ya suaranya. Kayaknya. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Ini simple saja, klik yang di atas sehingga warna kuningnya ini menutupi semua. Kalian klik aja di sini "detach audio", artinya memisahkan audio dengan videonya. Nah, sehingga muncul seperti ini. Jangan lupa klik dari lu di luar dulu biar dia terpisah, kemudian kamu klik yang ini baru di kalian hapus. Artinya, kalian cuma punya videonya aja yang di atas ini. Jadi videonya ini nggak akan keluar suara lagi. Tergantung kita mau kasih suara apa. ini Nah kebetulan saya punya mau kasih suara ini ya. Suara saya punya suara sendiri. Saya download dari Google di Media Pin bukan ya? Saya import lagi aja. jadi musik. Oh enggak ada ya. Gak ada coba saya download sini kemarin energetik rock background music ini. Ya. nah saya mau pakai ini coba ya. oh ya yeah. oke okay, saya jelasin lagi ini ada bagusnya lagi. oke okay, di sini energetic rock video ini sebenarnya dia video ya video cuma saya mau pengen ambil audionya aja. kalian lihat dia video cuma saya senang banget dengan uh, ritme suaranya gitu pengen saya pengen ambil uh, suaranya aja sama seperti yang sebelumnya di video ini yang sebelah ini yang arah satu jadi kita pilih yang ini kita klik sampai warna kuning melengkar begini kita detach audionya Oke okay. artinya dia akan terpisah dari videonya jadi videonya yang kita hapus gitu ya kan. eh sorry sorry ya ini kalau jangan lupa kata saya sebelumnya kalau kita udah ada touch kayak gini klik di luar dulu sampai dia benar-benar terpisah sehingga warna kuningnya ini uh, terpisah Oke okay, kalau misalnya di del dia ikut hilang kamu pindahin aja dulu sebelah sini biar dia nggak kena del juga oke okay. nah sekarang kita coba uh, play dari sini ya enggak perlu jauh-jauh Video energetic rock ngay, kita ambil audionya ini. Jadi audionya aja yang ini. inilah simpelnya uh, move of screen. Jadi kita download uh, video di di YouTube, kemudian kita hanya mau uh, import audionya tinggal detach kayak tadi aja udah terpisah hilang dia gitu, tinggal audionya aja begitupun dengan yang ini tadi ini kita nggak pakai audio tapi, tapi kita mau pakai videonya tinggal detach aja audio audionya yang dihapusin gitu. nah sekarang kita main speed karena saya mau apa, bikin speed di ini biar kelihatan cepet ya jadi kita masuk ke sini ya ada speed kita pakai 1000 aja saya mau lihat kecepatannya seperti apa Oke, kita coba cek Jadi dia Speed ini fungsinya Mempercepat video yang tadinya panjang Sampai sini, jadi dipersempit Sampai gini, artinya gerakan Yang ada di dalam videonya akan cepat sekali nih dari sisi mana yang kita mau potong gitu ya kita langsung mulainya misalnya mulainya dari sini aja deh videonya jadi klik kanan aja kan ini udah saya pilih warna kuning klik kanan di-split aja bagian ini kita potong gua ini ikut potong ya tunggu sebentar Oke okay. Ini, ini dipindah ke bawah aja, biar nggak kuotong. oke, okay. setelah kita del kita coba lagi. Nah, ini kalau kalian bingung ya, kenapa nih audionya pindah ke bawah nggak masalah, karena dia di atas. Di atas nih kosong, Jadi kita mau tambahin di sini juga bisa nggak ada masalah sih, sebenarnya. Ini mau dipindah ke atas juga bisa, nggak masalah. Yang kita lihat dari garis merah ini, setiap dia melewati apapun di sini, misalnya dia melewati audio, dia akan play di sini. Dia melewati audio, dia akan play di sini, dan semua ini, tiga-tiganya dilewati oleh dia akan play semua. Kita coba lagi. <tuh -tuh. agak jauh, kita zoom out ya. Nah, seperti ini, misalnya oke oh, ini enggak cocok nih dengan suaranya, kita hapus aja deh. Tinggal del aja. Kalian bisa pindah ini ke atas, kita taulang lagi aja. Atau ini pindah ke sini, ini di sini. Ya, gini bisa juga. Atau ini kepanjangan ya, kalau mau dipotong silahkan aja sih. E, kemudian kita mau pakai transition ya. Oke. Okay. Sorry. Kita mau coba transition. Mungkin ini ya, kalau kalian mau pakai coba transition atau enggak silahkan sih, enggak ada masalah. Nah, setiap ada transition dia akan ada tanda kayak gini crossfade. Kalau kalian mau cek sampai dia warna kuning kalau diklik dua kali aja ini speednya bisa kalian atur transisi durasinya ini cuma dua dua second ya tik tik itu dia udah ganti ada mo slow motion ini ada sih terserah kalian kalian coba coba aja jadi tampilannya mungkin <susuk> speed sudah, kemudian touch audio sudah, kita mau coba hmm, kita tambahin audio dua mungkin ya, audio dua aja, ya eh, apa video dua, oke kita tambahin di sini, kita zoom out, karena ini masih panjang, kita speednya tambah aja biar cepat juga oke okay, salah salah volume ya Saya klik di sini detach dulu ya audionya di push. kemudian kita masuk ke sini ini ada setting ada speed ya lebih gede, lebih gedein aja oke okay, karena energetiknya ini hanya sampai sini kita mau doublein aja kita klik uh, copy kemudian paste lagi Di sini kita di kedua ini enggak mau pakai transition. Ya udah, enggak nggak usah pakai transition. Terus, kalau kita mau pakai transition, boleh. Kalau enggak, ya enggak masalah. Kita coba, dan pun terlihat eh, seperti smooth karena speednya nya tinggi. Ya, jadi, enggak kerasa itu pindah video. udah <usuk> <usuk> Oke okay, hmm, itu saja untuk video ini mungkin biar nggak terlalu banyak ya ini udah 40 menit jadi kita lanjut ke video kedua aja biar nggak terlalu panjang Oke okay, thank you kita lanjut nanti di video selanjutnya terima kasih